Aya, sensor nggak boleh suruh Menjaga kode etik dari Kelurahan Mendawai Sukamara. Bagaimana menyikapi orang menganggap salat dan puasa tidak wajib karena dia menerapkan ilmu hakikat kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Usman, Ali ini kepalanya udah lepas dari badan masih baik kau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamara kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, karena sudah menganggap sampai ke hakikat lalu meninggalkan syariat apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat agak sekali saja Nabi sakit keras lima hari menjelang meninggal Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat satu ahad Senin, hari Rabu Nabi sakit keras, diambil kirbah, kirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum, disiramkan ke wajah Nabi lima kirbah, Nabi tersadar dari pingsannya. Apa yang dibisikkan Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Nabi dijamin masuk surga, hakikat syariat tarikat, makrifat menyatu dalam diri nabi bila syari'atin orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batil was syari'atu orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia oleh sebab itu ciri ulama ahlussunnah waljamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat ini majelis ulama mesti memanggil orang ini kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya, kalau satu orang nyasar nggak apa-apa, ini super truk nyasar habis sama brondolnya ikut nyasar kalau ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil kenapa? Abu Bakar Umar, Utsman, Ali Tol'ah, Zubair makanya kita aduh sunnah wal jamaah berpegang pada tiga akidah ash'ari fikih syafi'i tasawufnya sunni Bukan tasawuf falsafi Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali Dan Junaid Al-Baghdadi Tarekatnya bandi Abul Hasan Shazili Rifai Abah guru Kumpul Tarekatnya Samaniyah Mereka tetap melaksanakan syariat Tanpa meninggalkan syariat Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat Meninggalkan syariat Kamu kenapa enggak sholat? sholat itu hanya syariat saja saya cukup sholat batin saja. kamu gak puasa puasa itu syariat saya cukup puasa batin eh hey, pas siang makan kalau gitu kamu makan syariat aja makan hakikat nanti istri nanya kamu gak masak saya masak hakikat saja kamu <laughs> oh, makanlah kuali hakikat <laughs> paham Enak ceramah di Sukamara Orangnya cerdas-cerdas Sukron Eh belum dijawab udah Sukron Sukron Ustaz Somat Sudah berkenan datang di tanah Sukamara Saya ibu Ip, Dari Mendawai Bagaimana hukum perempuan yang sudah pakai kerudung Tapi pakaiannya masih Celana panjang Rok potongan Kerudung masih terlihat dadanya sudah termasuk syari apa belum? Belum. Kerudung perempuan itu menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Kalau nggak bisa sampai ke ujung kaki, sampai ke pinggang. Nanti di bawah, sambung lagi pakai kain panjang. Syaratnya mesti longgar, jangan sempit sampai menjerit paham. Minta tolong. Tolong! tolong. Dia yang berjalan, kita yang takut. Tak terpecah, gimana nggak pecah celana untuk umur anak 8 tahun dipakai emaknya 58 tahun. Sampai sebesar batang kelapa, itu disampulkan. Dokter sudah melarang jangan pakai celana sumpit, celana legging karena darah tidak mengalir. Tapi prinsip orang kita biar sakit asal gaya. Akhirnya mati gaya. Oleh sebab itu jangan lagi Jangan lagi pakai celana-celana sempit Jilbab panjang Ini ada jilbab namanya jilbab sakratul maut Diliditkan ke leher Sampai melihat ke bawah pula bisa Jangan lagi Jilbab itu harus menutup dada tertutup dada nah, Sampai ke bawah Yang kira-kira kalau diturunkan tangan Tangannya tenggelam ke dalam tangannya boleh kelihatan, gak apa-apa yang udah pakai cadar bagus jangan ejek orang pakai cadar istri nabi pakai cadar sahabat nabi pakai cadar yang pakai jilbab bagus yang pakai cadar bagus jangan klai kalau yang pakai jilbab sama cadar kelahi nanti ketawa ketawanya gak pakai kain mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini pakai celana sempit berubah pakai rok panjang kecuali polwan polwan gak apa-apa pakai celana dimana dia mau ngejar maling pakai rok itu kan karena tugas harus logik juga Satpol PP, perempuan Razia kaki lima pedagang-pedagang lari satu orang, dia pakai rok sementara yang <tuh> Dan dibayangkan nanti kita tahu sendiri pertanyaan, nama saya Jalan Pangeran Sukamara Sukarma oh ada lagi Sukarma Salah ketik Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Haji Abdul Samad LCMA uh, lengkap sekali Apakah ASN Nyinggung saya nih ASN Apakah ASN yang Menggadaikan SK di bank Termasuk riba Ribah. Ibu, Bapak yang menggadaikan SK yang menggadaikan surat tanah, yang menggadaikan BPKB, yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah. <SILENCIO> kalau ada yang bisa dijual untuk membom itu, jual ini, ambil duitnya, dibom ke bank supaya lunas. Bom, bagus. Mohon maaf Pak kalau saya jual ini, saya bom ini, meledak semuanya. Oke, okay, kalau gitu kau lunasi aja sampai lunas Ya Allah, tolong saudara kami supaya hutangnya lunas Jangan terjebak riba Ada pun yang punya-punya niat mau ngutang-ngutang, utang. Ustaz somat ini sombong sekali Memangnya Ustaz nggak pernah menggadaikan SK Pak Ustaz? Gak pernah BPKB Pak Ustaz? Gak pernah Jadi Ustaz minjam uang kemana? Uh, dulu saya minjam ada pinjaman lunak tanpa bunga Namanya Makbeng Emak saya, mama, ma, ma, aku mau beli mobil uh, pinjam-pinjaman guna tanpa bunga. Dibukanya lah gelangnya, gelang sama cincin. Kalau dari kecil, misalkan sampai tua, emak, <tuh> nah, emak saya itu luar biasa. Saya mau ke Mesir, dijualnya gelang. Saya mau ke Maroko, dijualnya gelang. Saya mau beli mobil, dijualnya gelang. Sampai akhirnya meninggal masa sebelum dia meninggal kata dia tolong belikan aku tanah di bagian Mama. kakekmu semeter karena dia mau dikebumikan di situ. sekarang saya pergi saya beli tanah itu 22 meter habis itu ke belakang 60 meter saya wakafkan semuanya untuk kuburan umat Islam mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur masuk <tuh> tak pernah ada rasa puas pada orang tua maka pesan saya yang masih hidup emaknya masih hidup ayahnya pulang dari sini kau belikan lontong sayur suatu <tuk> yang masih hidup emaknya pulang dari sini suapkan makanannya buatkan teh manis ya peluk dia cium tangannya karena nanti kalau dia sudah meninggal dunia barulah kau terasa bekas tempat duduknya pun kalau kau duduk di situ hilang rindu Bekas tempat sholat saja ada, hanya pun kalau kau bentang di tengah malam, sholat kau di situ hilang rindu. Bekas tempat dia berjalan dulu tetangga sahabat kau jumpai orang itu, puas rindu. Tapi tak ada gunanya. Mumpung dia masih ada sekarang, kasih dia makanan paling dia suka. Kasih dia duit. Jangan sampai dia datang ke rumahmu, minjam duit 50 ribu. Nah, minjam duit 50 ribu. Nah, apa kau katakan? Sebentar ya, Mak, kutanya bini dulu Kau oh, oh betul-betul persatuan anggota suami takut bini Ibu pandai berkata Katakan ibu kepada suami-suami ibu Aku milik suamiku Suamiku milik ibunya Katakan, Ibu yang rela Menghilangkan kasih sayangnya 50% Untuk membiarkan ibu suamimu Maka ibu pun nanti akan dimuliakan oleh anak-anak ibu insya Allah Amin Nyalan nangis. Kalau saya nangis, ibu nangis juga. Nanti kita dikira orang nonton film India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Sawad. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu Pak Ustaz. Lebih utama mana antara bayar pajak atau zakat mal? Bayar dua-duanya. Orang bijak, taat pajak. Yang enggak mau bayar pajak, dipijak-pijak. Saya bayar pajak. Dan Alhamdulillah syukurnya di negara kesatuan Republik Indonesia Siapa yang bayar zakat Maka pajaknya dikurangi Dengan syarat bayar zakatnya di badan amil zakat nasional Ada surat keterangan stempelnya Nanti ditunjukkan di kantor pajak Maka pajaknya berku, berkurang Ustaz tahu dari mana? Jamaah Somad Waalaikumsalam saya sedang berada di kantor pajak. Ini orang pajak, mengembalikan pajak saya 2 juta. Kenapa? Karena saya dianggap sudah bayar zakat, maka pajak berkurang. Halalkah bagi saya? Halal. Bayar pajak, Bayar zakat ke tempat resmi, minta resit dan keterangannya, ada stempelnya, maka pajak berkurang disebabkan zakat. Sudah diatur dalam undang-undang, itu diperjuangkan oleh anggota dewan kita, DPR RI. Mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang memperjuangkan ajaran Islam, mengeluarkan undang-undang, diberikan Allah mereka balasan berlipat ganda. Apakah zaman Nabi sudah ada pajak? Zaman Nabi tak ada pajak. STNK SIM pun tak ada tapi jangan ini jadi dalil jangan ini jadi dalil anti razia mana STNK BPKB mana bukti bayar pajak mana SIM mohon maaf pak polisi Nabi gak punya SIM SIM ini bid'a wakulu bid'atin dola'alah wakulu dola'alah tir fit'in ma'alah kita kan tinggal di negara lalu kemudian pengurus negara ini bermusyawarah di DPR mengeluarkan pendapatan negara dengan pak dengan pajak maka kita bayar pajak pajak kendaraan bermotor pajak bumi dan bangunan tapi kalau kita bayar zakatnya resmi pajak kita berkurang perhatikan baik-baik